lihat teman-teman apa itu ya teman-teman ya Kakak menemukan harta karun teman-teman Wow berwarna-warni teman-teman ini kira-kira apa ya teman-teman ya ini seperti telur ya teman-temannya Wah ini bentuknya seperti botol ini ada yang besar ada juga yang kecil Oke okay, nggak usah lama-lama kita langsung ambil wadah aja teman-teman ya, let's go tadaaa ini dia teman-teman Kakak sudah mengambil wadahnya Oke okay, nggak usah lama-lama ya teman-teman langsung kita ambil kita ambil yang mana dulu teman-teman kita ambil yang besar dulu ya lumpur wow, lupurnya lihat teman-teman sangat tebal ya Wah, kita perlu air ini nanti teman-teman ya, Oke, kita ambil Satu Oke, kita ambil lagi Dua Wow, ini apa ya teman-teman ya Tiga Oke, ini kotak-kotak Ada suaranya teman-teman ya Sepertinya ini jajanan. Oke, tebak ke ya, teman-teman ini jajanan atau mainan? Tulis di kolom komentar. Oke, wow, ini jumbo teman-teman. Ini apa ya? Kita buka ya, teman-teman. Kita intip. Oke, ini yupi teman-teman. Mantul. Oke, kita simpan ya, teman-teman ya. Lanjut. Eh, hey, ini yang keberapa tadi teman-teman ya? Kakak lupa tadi tidak menghitungnya ya. Wah, wow, ini ada telur, ada dua telur teman-teman. Wow kotor sekali ya. Kecut nanti ya teman-teman ya. Oke, okay. tangkai ini kecil-kecil. Wah, tangan kotor. Eh, okay. kita simpan ya. Ada berapa ini kecil-kecilnya teman-teman? ayo kita hitung satu dua tiga empat oke tersisa empat teman-teman simpan ya eh lagi simpan satu lagi oke yuk kita cari air bersih let's go tanah ini dia airnya teman-teman ada air di dalam ember oke kakak juga sudah menyiapkan wadahnya Siapa ya, nih teman-teman? Kita cuci yang mana dulu ya? Kakak pengen cuci yang ini dulu deh. Yang berbentuk telur. Apakah ini telur ayam? <tuh> Atau ini telur bebek? <tuh> Oke, okay, kita cuci dulu ya teman-teman. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, oke okay. wah ada suaranya simpan ya teman-teman lanjut mana telur satu lagi tadi ya lagi hmm, hmm. ada telur ini teman-teman ya oh, telur... Wow. telur bebek ya teman-teman oke okay. wow ternyata itu bukan telur bebek ini Avenger Oke okay, jajanan Avenger kita simpan Hmm, Oke okay, lanjut Wow Ini jajanan Jeli Gambarnya panda Mantap. Mantul Kita simpan Wah kakak menemukan jajanan panda lagi Ini perusahaan Gambarnya panda Mantap Lanjut lagi teman-teman Ini ya, wadidaw Ini permen Yupi teman-teman Yupi baby bears bentuknya beruang, mantul, Mantap betul. Oke, mari kita cuci lagi, mari, cuci. mari kita cuci. Wow, ini permen, candy pop. Wah, wow, bentuknya kotak-kotak nih -kotak teman-teman ya, lucu. Teman Simpan, lanjut warna merah. Wadidau, ini permen merak sapet. edisi Epenjer. Wow, kakak menemukan jajanan Avenger ada dua. Oke, kita simpan. Lanjut. Wow, ini permen lollipop ada gambar badutnya Oke kita simpan Oke teman-teman ada apa ini teman-temannya tebak Wow ini ternyata jajanan uput raut gambarnya Pororo Ini Pororo mu benar Wah lucu ya antul lanjut teman-teman tebak ini apa teman-teman wow ternyata ini permen Yupi bentuknya waffle mantul lanjut apa ini teman-teman ya -teman? cuci-cuci ya tebak teman-teman ini apa wow ternyata ini permen lollipop lollipop kipas Wah keren, lucu ya bentuknya teman-teman. Ini kecil-kecil ini imut-imut. Kamu juga imut ya. Oke ini ternyata teman Yupi, Yupi cocok Oke. Wow. kamu menemukan banyak Yupi ya. Wow ini jumbo ini teman-teman. Besar sekali nih. Ah, ini ternyata Yupi mantul, Yupi burger. Unik ya, permen tapi bentuknya burger. Yu mau unik ya, pakai ini Yupi lagi, teman-teman. Coba -teman? pakai Yupi. Wow, ternyata bukan. Ini adalah permen gummy block. Wow, unik ya, bentuknya seperti blok. Wah, keren ini lucu. lucu. Ini Yupi, teman-teman. Sepertinya betul, ini Yupi, teman-teman. Ini Yupi Little Star, bentuknya bintang. Wah, masih ada teman-teman ya? Iya, terkecilan. nih teman-teman nih. Apa ini tebak, teman-teman? Buat -teman? ini ternyata marshmallow, karakternya es krim. Wah enak ini teman-teman ya Satu lagi Terakhir ya teman-teman Apa ini Wadidaw ini Yupi Ya karakter hot dog wow. Oke okay. Yupi bentuknya hot dog Oke okay, sudah selesai teman-teman Makasih kalian sudah temani Kakak Jangan lupa like, comment share, dan subscribe Makasih Sampai ketemu di video berikutnya Semoga menghibur ya teman-teman Dadah